KKB dalam masalah besar, akhirnya TNI kirim pasukan baru. Kekuatan satu personilnya setara 15 prajurit. Seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga pada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan pada jingga karena saya tahu kita tahu tidak ada Ops Paskas. Merasuk jiwa Sabta Marga, selalu siap sedia membela Merah putih, mempertahankan negara satuan Republik Indonesia sebagai pasukan khusus. TNI AU, mempunyai kemampuan tidak sekaligus yaitu darat, laut, dan udara KKB dalam masalah besar akhirnya TNI kirim pasukan baru kekuatan satu personelnya setara 15 prajurit upaya menumpas teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus dilakukan aparat TNI Polri setelah menugaskan pasukan setan TNI kembali menambah kekuatan dengan menurunkan pasukan macan gumba. Siap! Siap! Siap! Siap! Siap! yang sangat Siap! untuk menjaga... NKRI KRI khususnya di wilayah perbatasan Papua. Jaga motivasi, semangat, kemudian tetap waspada selama pelaksanaan tugas di daerah operasi. Karena kewaspadaan salah satu tugas kunci susah daripada pelaksanaan tugas di daerah operasi. Terbaru TNI kembali menerjunkan pasukan tempur elit dari Batalion Infantri Khusus atau YONIF RK 762 atau Vira Yudha Sakti. Dikabarkan satu personel pasukan khusus ini setara dengan kekuatan 15 prajurit. Kelompok kriminal bersenjata atau Papua kini dalam masalah besar setelah pasukan setan dikirim ke Papua. Kini pasukan elit tempur dengan skill mengerikan ikut serta dalam memburu KKB Papua. Oke, saya sampaikan selaku Mas masyarakat Surya Kencana. E, mungkin sebutan, sebutlah mereka prajurit-prajurit Garuda. Pasukan-pasukan Garuda yang akan berjuang terbaik dalam bingkai NKRI, karena mereka membawa kebaikan, kedamaian kepada masyarakat Papua. Satgas Pamerawan Papua dilaksanakan oleh Satuan Korpaskas, khususnya yang baru selesai yaitu dari jajaran Min 1 Paskas yang melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan yang berada di Papua.